Ketersatunya tiga kali empat, <tuh> masih belum nongol di sini propen, guys ya dan juga seperti biasa di sini aku bakalan selalu ngingatin kalian. Nah, akhirnya guys ya dikasih printable kemenangan ini bisa jadi cuan lagi guys ya. Oke semongki dua belas ribu, mampus lima belas ribu Candy biru. Oke pisang mana perkaliannya cok Eh eh eh perkaliannya nah, cakep kali 15 connect, mantep tambah lagi 12 apel pecah jadi hijau juga pecah mantep. Dua puluh dikali 15 12 27 belas dua tambah empat tiga Nah, 851.000 ratus ya. Ini kan enak, guys. Ya, cuan, guys. Ya, kita gembel 240.000 dapatnya 800 lebih. Mantap, pokoknya habis ini kita langsung WD ya. Di sini, pokoknya habis di langsung WD, guys. langsung WD, langsung cabut, cabut, cabut, cabut udah profit. Uh, bodo amat, udah panjim kali 100 hingga konek cok, keluar 100 seratusnya. Oke okay, guys ya terima kasih untuk kalian semua bos. Hai hai hai, halo guys, jumpa lagi seperti biasanya lagi di sini ya kita bakalan main lagi di di sweet bonanza dengan pola trick terbaru, pola gacor terbaru ya seputaran sweet bonanza di sini. Nah dana kenakalan yang aku pakai di sini Rp 103 guys ya. Di awal awal langsung aja di sini aku spin auto spin ya ya Auto spin di bettingan 800 yaitu 10 putaran cuman pakai centang SS doang ya 10 putarannya di awal-awal nih modal Rp103.000 dan untuk sementara ini masih belum terpantau guys ya Oh iya guys ya gimana kabar kalian hari ini apakah sudah WD atau rungkat <laughs> deposit dua kali sehari udah cukup guys ya jangan lebih nah itu sih saran aku sih, ya. dua kali kalau nggak mau naik ya udah besok lagi dicoba jangan di yes, ya. berarti hari ini nggak ada hoki karena beda hari beda hoki guys ya. Oke, kita lanjut lagi di sini masih di dalam putaran otomatis 10, pecahannya lumayan di sini. Nah, 2.500. Tinggal 20 putaran ya, 2 putaran dewi di sini Skaternya masih belum nongol juga. Putaran pecahannya masih lumayan-lumayan. Lumayan guys ya. Masih aman sih saldo masih di posisi awal ya 103 nih ya. Nambah lagi malah dapat 2.000. Nah, cakep pecah mulu. Oke. Oke, habis di sini guys ya nah di sini bakalan aku seperti biasa lah naikin bednya dulu nanti ya cuman aku masih ragu naikin bet berapa di sini e, centang quick gak usah naikin bet lah ya di tinggal 800 dulu lah ya cek ombak dulu ya cek ombak dulu di quick spin 20 nggak pakai double bed 800 perak nesya 20 putaran 10 20 udah jalan polanya ya kita cek ombak dulu di sini ya apakah pecahannya bagus atau scatter 3 ya udah normal apa belum di sini nah pecahannya sih main sih Oke, okay, sekitar dua pecah mulu, guys. ya Setiap putaran pecah, setiap putaran pecah sekali atau dua kali, bahkan tiga kali, guys. Ya, <tuh> bahkan empat kali nih, lima kali juga bisa. Nah, tiga Oke, main. Alhamdulillah, oke, okay, pecah lagi di sini, cakep. 10 spin lagi di sini, dari 20 puluh quick spin, ya, 20 puluh quick spin, gak pakai double bet beda 800 Oke, okay, pisang oke okay, konek <tuh> Ayo dong lollipop 4 nya langsung turun dah apa-apa, dah bet 800 bet 800 lah <tuh> namanya gratis sama kita terima baik guys ya di bet brand pun kita terima baik gratisan kok sekitar dua cok mm -mm, sekitar satu si pisang ah pisangnya doang ya oke okay, kelar guys ya di sini kelar <tuh> hmm, di sini udah habis 10 20 bet 800 pecahannya lumayan balik modal. Di sini bakalan aku mainkan di bed berapa ya? Enaknya guys ya. Di bed bentar-bentar naikkan dulu ya. Naikkan lu ke 3000 aja guys ya. 3000 kita quick uh, kita turbo ya. Maksudnya kita turbo langsung di 50 putaran. Udah, kita gasuk aja sini langsung ya. 50 putaran turbo spin bet 3000, aktifin semua centang ya guys ya. Kayak moga aja sini kita dapat free spin semoga aja kita dapat prispin sini cok <coughs> 95 ribu sisa saldo oke aman pecahannya masih banget masih lumayan sih pecahannya nah cakep <coughs> 37 ribuan anggur semangka anggur lagi atau pisang oke 600 perak anggur gak mau pecah nanggung kurang satu semongki pisang manggis nice Jeli biru. Oke, okay, lumayan. Scatter dua scatter dua dua kali. Oke, okay, scatter satunya tiga kali, 4. <tuh> Masih belum nongol di sini profit, guys, ya. Dan juga seperti biasa di sini aku bakalan selalu ngingetin kalian. Nah, akhirnya guys ya dikasih free spin. Oke, okay, cakep. Semoga profit gede di sini ya. Seperti biasa, guys, ya di sini aku selalu ngingetin kalian kalau kalian mau deposit atau bermain mah itu terserah kalian ya, cuk Tapi yang ingat ya, yang wajib diingat nih ya, yang harus dihindarin jangan pakai uang beras. Cukup pakai okay, dana kenakalan Atau uang lepas Oke okay, sekali pecah doang Padahal perkaliannya lumayan loh 14 26 ribu Sisa spin tinggal 7 lagi Gak connect <coughs> Gak connect 4 putaran lagi anjing Prispinnya kosong Ini co. co Pisang Astaga Pisang doang Kali 11 hmm, Sekalian dapat prispin Begini amat isinya cok Oke okay, Kali 10 tuh Tambahin Nice Manggis pecah Kali 10 lagi Cakep Aduh Anggurnya kurang satu bongko juga kurang satu lima ribu gocap guys ya dapat nice sini main main main main lumayan main sudah sembilan ribu ya sembilan puluh satu last pin last pin connect jeli ungu nice perkaliannya tambahin nah cakep kali 12 belas kali empat kali dua oke okay, mantap 8700 dikalikan disini 18 di totalnya 157 ribu rupiah super kita dapat ribu mantap oke okay lah di sini kita lanjutin lagi ya. Uh, masih ada 9. Up, satu lagi masuk. Anjim, nggak mau, Cok. Kirain dapat langsung ya, guys, ya. Kirain dapat langsung. Oke, masih aman di sini ya. Naik saldo kita ke 200.000, modal 103 nih, guys, ya. 12 putaran lagi di sini. <coughs> masih profit 100-an, 100 lebih ya. Oke lah, kita terusin aja ya. Di sini bakal aku terusin nih Enam putaran deui atau 6 putaran lagi, guys, ya di pola 10 20 50 kita dapat free per pertama, free per satu kali ya. Di 50 turbo spin, dapatnya 200 lebih lah, lumayan lah ya. Oke, di sini kelar guys ya. Di sini kelar. Bettingan ini 3100, 3000. Eh langsung by spin aja lah. Ya. Langsung rolling lagi guys ya langsung all in aja ya di sini aku all in all in ya kita all in untuk semesta sisa saldo tinggal pak ribu semoga di sini kita gamble kemenangan ini bisa jadi cuan lagi guys ya oke okay, semongki dua belas ribu mampus lima belas ribu Candy biru oke okay, pisang mana perkaliannya cok hehe Eh perkaliannya, nah, cakep kali lima connect, mantap. Tambah lagi 12 apel pecah jadi hijau juga pecah, mantap. 27.000 dikali 15 12 27 kali lima belas, tambah empat tiga nah, 851.000 Ya, ini kan enak guys ya. Cuan, guys ya. Kita gamble 240.000 dapatnya 800 lebih, mantap. Pokoknya di ini kita langsung WD ya. Di sini pokoknya di sini langsung WD, guys Langsung WD, langsung cabut-cabut, cabut-cabut. Udah profit. Uh, bodoh amat dah. Up, uh, anjim kali 100 tinggal connect, cok keluar guys 100-nya. Oke guys ya, terima kasih untuk kalian semua bosku. Kita bakalan jumpa lagi ya dengan pola-pola terbaru atau di next video guys ya. Seperti biasa di sini aku kirim dulu. Salam sensational dan bye-bye. Thank you guys ya.